salam sejahtera semua Gimana kabarnya untuk hari ini pada kesempatan ini saya ada pengecehan pato ini di bagian punggung besar juga ini kita yang di gambar ini ya. silahkan menonton oke dukung gambarnya ini agak besar, jadi saya mulai arsir sedikit-sedikit warna hitamnya dari bawah ini. Biar nanti, kalau kita kembali lagi ke sini, sudah nggak sakit, jadi kita cicil sedikit, sedikit aja saja. ketemu nih. berhubungi garisnya pakai rotari tidak bisa tebal dan lebar akhirnya kita menggunakan koil ya begini akhirnya garisnya jadi besar juga kita pakai jerum RL18 kalau nggak salahnya walaupun sakit tapi si klien masih kuat untuk menahannya padahal dia tidak menggunakan anestesi seperti pun hanya kekuatan man mungkin aku karena niatnya dia dan juga fisiknya bagus ini jadi masih kuat bertahan selama ini walaupun sudah hampir ada tiga jam ini inilah hasilnya baru part pertama karena masih banyak dan si yang sudah agak lemas jadinya kita hentikan naik kita sambung lagi oke okay ya teman-teman terima kasih sudah berkunjung di channel ramadhan gen dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya ya